Selamat pagi teman-teman. Kita bakalan namatin game develop ya. Di sini gue bakalan ngasih tahu bagaimana gameplaynya, gimana perasaan gue tentang game ini gitu. Jadi saksikan bagaimana uh, gue mainin game ini ya. Tolong di subscribe dan gue jujur bingung nih mainin game ini. Tolong. Bantu gue untuk menemukan jalannya gimana di kolom komentar. Thanks, I swear, opram harus menang sini. Jangan kemarin udah bisa dapat jalannya, cuman cara masuknya itu masih kunci, coy. Kayaknya harus ngecil-gecil musuh gitu ya. nggak bisa dibuka gitu, kayak kebun lo, gitu kekunci. Jadi kita cari misi sekarang, cari jalan gimana caranya masuk ke tempat itu. Let's square one. sedikit berhati dua jalan kita bacok lu. Uh, kita dulu bukan bacok sih ini. kayak ssht siling oh L2 bro hey, oh. Oh. Wih, lagi berantem mas Bro. Anjing lah. Anjing lah. Aku malasnya kalau yang lain pada datang nih Bro. Engga, enggak enggak. Ayo, tuh oh, kan ini yang gue malas nih. Aduh, nama gue gue tadi gue mana sih? Buset, apa iya sih? Tandanya sama gue kan enggak bak ya? Bak nih, anjing. Wah, wow. Malas gue main ke banyak bakal gini, bro dia ya? Yang jaganya juga bukan manusia kayak robot gitu, Bro. Terus <tuk> <otherwise. tuk> ngapain? Apa gua really bisa bahasa <tuk> Inggris? Oh lagi, lagi pilot Bro. Kita ngehack Bro. safe aman dong aman dong bisa dengar nggak apa nih kagak bisa dilihat dong ini ntar di rumah nih ada rumah nih bro do you taste it the hackader? Kemana nih? Kayak orang bro. Ya ampun, si si ini bro yang cuma kelihatan seolah olah olah sudah ada mungkin abushi. Oh iya. Cek, I Tuh kan mati gua. ngapain yang ditendang? Emang mau main gitu gua seru Buseruy. Alah mulu. Oh jalan sini. Kemarin gua misal kayak Nemo sama SpongeBob mau cari jalannya gue, ya Langsung dapat ini <laughs> Gini kalau main pagi-pagi berkah, bro. <laughs> dia jadi dia body order lebih mudah. Ini ada apa nih di sini? Inspect dulu. Wow, pretty. Oh, oh cantik keren, bro. <laughs> No, oh, uh Lillah Oh, jangan pernah menyerah. Kamu. <laughs> Eh pilkada masih belum selesai. Pilkada ini berpanjang ya. <tuh> Aduh Pak Jono. Ya ampun, terus gua lewatnya gimana ya? <tuh> rame banget lari aja lah musik-musik ya bisa, bisa, nah. nggak bisa nih oh, nggak bisa menembus sih oh disuruh balik bro ya sisinya selesai 0, 7, Oke balik exit. Thank you udah nonton video ini ya. Buat kalian yang pengen ngekepoin terus game-game Xbox Bagaimana game-game Xbox kan di game pasti tuh banyak tuh Daripada lo download lumayan kuota gitu Mending lo lihat dulu review dari gue Dengan perasaan gue yang halus Yang punya perasaan baik gitu kan ya Bagaimana tentang game yang gue rasain Untuk saat ini gue mainin game deadlock lumayan Nah besok-besok gue upload lagi nih uh, Story kelanjutan dari Deadlob yang baru gue mainin pertama tadi Thank you ya teman-teman Subscribe Thank you Assalamualaikum.